Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Malam hari ini Malam paling banyaknya maksiat umat Nabi Muhammad Kita tidak akan menentang Menyalahkan orang-orang yang non Muslim Karena memang hari raya mereka Tapi justru hari raya ini lebih banyak diramaikan oleh muslimin Umat Nabi Muhammad Menghancurkan hari ini. Kalau di masa dahulu, Rasul bersujud ditipai kotoran hontah oleh perih. Masa sekarang, umat melemparkan kotoran dosa ke wajah Muhammad. Siapa, Siapa yang akan, akan menyambah atur para pendosa, pendosa ini kalau, ini kalau bukan Saidina?